nah itu kapan nyampe nya kalau ngontrol begitu, <guluh> itu enggak, enggak sampai sampai, masa bedanya kebalik begitu, aduh, kir sama ngontolannya di atas seharusnya di bawah, ini orang gimana sih? Halo teman-teman selamat datang kembali di channel tonton ada yang masih cemerlang dengan berbagai macam konten, nah, tapi konten lucu, konten serem, konten konten, bukan konten purme ya teman-teman, yang jelas ini konten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 Video yang pertama di situ ceritanya ada seorang laki-laki Sedang live perform Dia lagi konser mungkin Dia lagi bernyanyi Dari dalam Apa itu? ica icaknya itu Apa isa-icaknya? Dia diangkat dari lubang Naik ke atas Ini Kita play Naik Naik Wow. <laughs> kasihan, lu itu tinggi sih orang. orang kasihan, aduh astagfirullah, oke okay, next untuk di video yang selanjutnya coba kita play di situ ada apa, nah ini nih ini admin nemu di sebuah Twitter, di postingannya Mas Adem Ada anak kecil main trik-trikan ceritanya, main trik-trikan sulap Coba kita play aja ya, kita tonton Di jidatnya dikasih koin Nah, itu jatuh Coba yang satunya lagi ketikutan dunyaku nyuknyak oh ternyata <gulis> ternyata sama si coba sama bocil yang agak gedean itu koinnya diambil tapi si bocil yang dikasih ini dijidatnya dia nggak tahu dia nggak tahu coba kita play play aja lah <gulis> itu kasih <kasusnya. gulis> lu, lu dikerjain kok gak jadi jatuh lah Enggak jatuh jatuh lah parah ini bocil yang gede ngerjain bocil junior <laughs> parah temen-temennya bener ketawa ya allah itu yang yang yang gedean itu ngaco banget tuh ngerjain Bojirnya, aduh pusing kan, aduh yang lebih gedean ini yang ngawur nih Ada yang masih junior dikerjain begitu, dikasih silap-silapan begini tahu-tahu diambil Oke, okay, next untuk di video yang selanjutnya Di cerita, ceritanya, ada seorang pria Gitu kan Dia mendekati seorang pria yang lagi, apa itu lah, rakabit, apa itu Coba kita play. Hey, lu bisa gak lagi gue gini gini gini gini. Uh, lihat nih, gitu ceritanya. <gitu> hmm karma tuh. Tapi kok ya jalannya begitu? <gitu> kita ulangi lagi ya. Hey bro, lu bisa gak lagi gue gini gini gini tuh main basket kali ya? Bruk, aduh lho <laughs> Aduh Malunya malu lho, kalau boleh malu itu Oke okay, next, di video yang selanjutnya Disitu ada hmm, Main basket nih Main basket nih di pekarangan rumah Si bapak ini sedang main basket pakai sepatu boot, sepatu obrok. Coba kita play seperti apa? Ya Allah, Pak, Pak. Kenapa kakinya begitu? <laughs> lah saya juga bisa. Ya juga bisa begitu. Oke, cool, cool, cool. <laughs> kakinya satu. Kalau kalau di Pernah gerak jalan, pasti ada temen yang kalau ya latihan baris berbaris pasti jalannya bagong Bagong itu tangan sama kaki itu gerakannya bareng Jadi kan bagong, itu hampir sama kayak gini tuh Tapi lucu gitu ya, pernah soalnya, saya juga pernah kayak gini dulu Oke next, di video yang selanjutnya disitu ada, oh ini ceritanya Si cowok lagi mau mengungkapkan rasa cintanya ke kepetanya lah, nggak tahu itu kepetanya atau kejadian nanti kurang tahu dengan bernyanyi di depan gerbang rumah si cewek. Oke kita play seperti apa videonya. Mudah-mudahan si laki-laki ini berhasil menggayat cewek tersebut. Oke, cewek datang. Aduh, si cewek ya, nah. Aduh, oh, si nyanyi. Lu ngapain ya, ya, sih yang ke sini ya, saya... Waduh, Kedih kan, gak nyanyi kan Aduh Kedihnya ini Bisa keluar Bapaknya Bapaknya keluar Waduh Lakinya datang. Sedih Patah hati Aduh, gak jadi guys marah Jadi patah hati Aduh nambah dipanas-panasin lagi Lah Bang, bang, kalau saya mending pulang Gak usah jadi nangis, gak usah nangis Aduh, aduh, aduh Nambah dikompor-komporin kan Laki itu siapa ya? Mungkin kakaknya kali ya Positif aja kalau saya makin tekaknya Tekak lakinya Tapi ya, dia jadi itu juga cowoknya Nangis kan Aduh Udah malu? Oke, okay, next untuk di video yang selanjutnya. Coba kita play seperti apa. Di video yang selanjutnya itu, di situ ada seorang pria. Dia membawa angkong. Angkong itu, kalau kita nyebutnya, kita, saya, saya lah. Saya nyebutnya itu angkong karena udah kebiasaan di kampung. Di kampung itu nyebutnya angkong. Itu gerobak dorong yang rodanya ada tiga. Biasanya buat ngangkut pasir ataupun semen Coba kita play seperti apa Dia, si pria itu, sedang membawa Kalau nggak batu apa itu Tumpukan semen apa Oh, batu Kita play Oke, okay, di bawah Oh, mau naikin di situ lah. lah mm. susah dibikin sendiri mm. dilihatin nama mandornya mandornya apa sendiri, ini orang on banget sih allah mas aduh Oh, di shit. aduh itu kalau saya ada di situ ketawanya ngakak kenceng gitu lu lu lu Hey, berhasil loh dia loh, berhasil walaupun susah payah Tapi ribet, kenapa dia, kenapa dia nggak ikutan naik aja ya Kan bisa, dia dorong naik naik juga di papanya Kan bisa, naik langsung di papanya kan bisa <guluh> Aduh, si abang bisa aja Oke okay, next, di video yang selanjutnya, disitu ada seorang cewek pamer belanda dah coba kita play aja deh, admin juga penasaran admin <laughs> penasaran aduh coba kita play aja oh, icak-icaknya cara-caranya lah dia itu lagi live streaming ngeladenin teman-teman prianya lagi live streaming, pamer body gitu istilahnya, biar menarik uh, Buat daya tarik bagi orang-orang yang nonton agar dapat saweran, Bukankah begitu, Teman-teman, kita next lagi, coba kita lanjut lagi. Seperti apa? Widih, lulus! Widih, wuh! Wih, wuh! datang, wuh! datang kita coba play lagi ulang lagi nah lo pasang buka aduh mampus mampus mampus mampus syukurin lo makanya jangan gitu gitu ya kan sayang nah, itu bagus tapi diobrol